Engkau sendirilah musuhmu yang terburuk Jika engkau ambil bagian dalam suatu kejahatan Engkau tidak dapat mengatakan kebenaran Biarpun orang mengancammu Takut dapat seperti jerat Tetapi jika engkau percaya pada Tuhan Kau akan selamat